Dia main bola di kampung. Bapaknya dia berasal dari Jakarta, jadi, oh, dia di kampung. Dia, pokoknya belum sampai main Jakarta, kan, itu. Punya harus siapkan makanan sih belum. Dia main tuh dari jam 2 itu dia makan. Dari jam 12 belas nukas makan. Nungguin pape, dah sampai pokoknya makanan makanan. Dia duduk saja nukas dia makan, makan kue lagi. Nukas <laughs> makan dia sampai pas masuk main lapang. Dia Lari ke depan, lari ke belakang tuh dia jatuh. Jatuh tuh lantaran mau berdiri. Wah wasit yang situ pegdep teman-teman no, omong kat dia dia belanja dan tidak panggil pelatih. Abah, kenapa? Di medis kita langsung kat dia lagi dong. Tadi di bisa harus panggil pelatih kemarin dong. Pelatih lari kemarin, pelatih berdiri sampai dia panggil pelatih. tunduk sampai dia, dia bisa gitu. dari tering, nambus, sabera. Terlambat, <tuh. tuh>. banget banget.